Halo, aku Raya. Sekarang sedang magang di Divisi People Connect yang ngurusin Instagram. Jaku itu uh, meliputi content planning, terus mere-design, copywriting untuk feeds Instagram, terus nanti diupload. Kesan pertamaku magang di Dream Action itu. Aku cukup overwhelmed ya Karena pertama kali ini magang yang full WFH Dan banyak banget hal yang mesti di catch up Kayak workflow dan lain-lain seperti itu sih Sebelum aku biasanya ngerjain kerjaan kayak desain Terus persiapan untuk rapat Aku selalu siapin minuman soft drink gitu di kulkas Aku nyetok Nah sebelum sebelum dan sambil rapat Biasanya aku sambil minum soft drink seperti itu Pertama kali aku pakai Dream Talent itu Aku cukup kaget juga ya ternyata ada, um, ada assessment yang bisa selengkap itu untuk nge segala aspek di personality seseorang gitu